lagi sama saya Rahel. Sekarang kita ada di Mari Beach Club. Ada kolam, tapi kolamnya lucu ya kayak kayak genangan air hujan. Terus ada tempat duduk-duduk. Barnya ada dua. Barnya di situ satu. Sana satu, kita duduk di sana, di bar. Kita duduk di bar aja. kita keliling ya. Aku tunjukin kalian dari pintu masuk, dari pintu masuk di atas. Eh, pintu masuknya masih sepi, belum bagus. Rencananya bakal ditaruh pajangan-pajangan gitu. Jadi, kita dari sini aja ya. Tadi aku masuk dari sana tuh, dari tangga itu turun terus nanti ada kursi-kursi kayak begini kursi-kursi kebanyakan udah di reserve ini kayak gini udah di reserve sudah ada yang reserve terus ada yang kayak kayak bungalow gitu di atas itu mana yang A, itu itu ada minimal spendnya ya terus ada beanbag bin back kayak gini bin back buat duduk-duduk ini juga bin back ada minimum spendnya kursi kursi yang di bar sama yang di restoran itu nggak ada minimum spend ini masih dibuka buat anak-anak tapi katanya rencananya bakalan untuk 21 tahun ke atas. Ini buat kalian yang mau beli uh, mau api unggunan di sini udah disediain tempat buat bikin api unggun. Ada yang kayak gini juga. Uh, di bawah terus. Ada yang bed seperti sana itu lebih dalam 1,4 meter 1,4 meter jadi yang bawa anak kecil harus selalu diawasi lihat uh, anak anak suka itu di sana itu bisa langsung ke pantai jadi akses keluar masuk jadi kalian kalau mau masuk dari dari jalan tadi aku masuknya dari jalan sana bisa Terus bisa juga dari pantai, jadi langsung masuk dari pantai. Ada akses buat cuci kakinya dan shower di sebelah sana. Di sana tuh ada showernya. Ah, kita tunggu sunset ya. Eh, kalau dari dekat ternyata, eh, ini lumayan dalam loh yang buat anak-anak tuh, dalam tuh. Dari jauh kayak genangan air. <laughs> kita mau lihat yang di depan pantai. Yang di depan pantai ya. Jadi ada beberapa setting yang yang free, free of charge. Jadi gak ada minimal minimum ya Kolamnya bagus ya. Pinggirannya tuh kayak genangan, terus sampai di tengah itu masuk ke dalam ceruk gitu. nanti Ya kita turun di tangga-tangga gini. -tangga, jadi sampai di depan pantai ini depan pantai banget Lihat ah cantik sekali kan udah dari pantai cantik banget ini langsung turun langsung sampai pantai langsung ke pantai di dari pantai kalian habis main-main di pantai kotor ke sini jalan lewat sini terus cuci kaki, bilas, baru masuk, bersih-bersih dulu baru masuk Jangan kotor-kotor Eh, uh, mbaknya bilang tadi ada spot duduk-duduk di pojok situ yang nggak ada minimum spendnya Coba kita lihat Ini tampilan kolamnya Kalau dari pantainya, kayak gitu Cantik ya oh, Cantik, cantik, cantik, cantik. Ini rambut aku Rambut aku Rambut aku aku Aku gulung Karena anginnya kenceng banget Anginnya kenceng nanti rambut aku jadi singa Banyak orang di pantai Nah ini nih Ini, ini yang di pojok sini Yang bertingkat tingkat ini nggak perlu minimum spend Oke okay. Tadi kita udah pesen makanan Coba aku lihat makanannya udah dateng, belum ya? Kita lihat makanannya dulu ya uh, Di sini makanannya itu Pizza nggak ada Burger ada, hotdog nggak ada Nanti aku Attends ya menu-menunya ya Kita duduknya di bar yang tadi aku tunjukin ya Ini bar nya ya Ya. Yay, makanan aku datang. Karena tadi kita sudah makan sebelum kesini, jadi kita makan yang ringan-ringan aja ya. Kita pesannya sushi crepe. Mari kita makan, guys. Hmm, mantap. Oh ya, ini dia menunya kalian bisa screenshot ya bartender di sini jago-jago juggling lo teman-teman ini bagian pool barnya kalian bisa berenang sambil makan dan minum di sini juga lo gengs nah ini pool deck di area dekat pantai ada yang pakai kanopi dan ada yang enggak untuk harga nanti aku attach listnya ya untuk harga bisa berubah sewaktu-waktu ya gengs jadi lebih baik kalian hubungi langsung website-nya atau sosial media mereka untuk info lebih lanjut Suasana di sini asik banget, guys. Orang-orang dari pantai juga pada berdatangan masuk ke sini. Namun sayang, cuacanya kurang mendukung karena berawan. Ada live DJ-nya juga loh maaf ya kameraku mode malamnya kurang bagus tapi sumpah ini tuh kalau malam suasana asik banget guys penataan kursi meja dan lightingnya itu yang bikin keren gak nyesel deh kalian spend whole days di sini. Tuh, lihat kolam renangnya aja Kelihatan kayak laut loh Yang membiru Bahkan malam-malam aja masih ada yang mandi loh guys Penataan cahaya di kolam renang Juga mantap guys Oke guys, sampai di sini dulu jalan-jalan kita Di Mari Beach Club Sudah waktunya pulang nih bagi kalian yang suka dengan video ini, bisa di like, dislike kalau nggak suka. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kalau suka dengan konten-konten kita. See you on the next video. Bye-bye.